akurasi aja nggak cukup ya buat kita menentukan sebuah model itu bagus atau enggak karena kadang-kadang gini apalagi misalkan ada kasus yang imbalance. Oke Hai teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Ari kuncoro dalam tanya data expert di video kali ini kita akan bahas tentang akurasi ya akurasi itu apa sih akurasi adalah nilai kedekatan antara yang diprediksi dengan yang sebenarnya. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah berkecimpung di dunia machine learning, khususnya pernah belajar tentang machine learning yang supervised learning, khususnya lagi yang klasifikasi, udah nggak asing lagi istilah akurasi ya. Jadi akurasi ini bisa dipakai untuk membandingkan dalam Project modeling teman-teman, terutama. Project modeling ya satu kasus tertentu ya misalkan Memprediksi apakah sebuah email itu spam atau bukan Atau set of emails itu adalah uh, spam atau bukan Nah itu kan kasusnya adalah supervised learning khususnya klasifikasi Nah akurasi adalah kinerja dari model yang teman-teman buat Itu akan seperti apa diukur dari akurasi itu Oke gampangnya gini deh kalau teman-teman dulu waktu SD atau kuliah ya atau dulu waktu masih, masih SD kan pasti ada ya pertanyaan-pertanyaan benar atau salah. Misalkan gini, ini kita akan bicara tentang akurasi ya. Oke, Sekarang kita kan hari ini mau bicara tentang akurasi. Akurasi itu kan nilai kedekatan. Uh, nilai kedekatan. Dari yang diprediksi dengan nilai sebenarnya, artinya apa? Artinya nanti nih, kalau misalkan teman-teman punya um, apa model itu, kan pasti akan mendapatkan input ya. Inputnya berupa variabel variable yang teman-teman udah canangkan sebelumnya atau training sebelumnya artinya nanti kalau misalkan keluaran dari si model itu ya dalam hal ini misalkan spam atau bukan atau bisa dibilang benar atau salah benar itu artinya dia spam salah itu ya nah, bukan spam nah seberapa benar jumlahnya dibagi dengan uh, sekumpulan email tersebut ya jadi misalkan gini ya ini yang prediksi teman-teman uh, prediksi Kemudian ini yang sebenarnya. Nah, misalkan yang sebenarnya dia benar. Benar artinya dia adalah spam ya. Kemudian salah. Benar, salah. Benar, salah. Seperti itu. Ini saya ambil misalkan sampai 10 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian yang diprediksi itu seperti ini. B, S, B, S, B, S, B, S, B, B misalkan. Nah yang benar itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yang ini salah kan karena sebenarnya dia itu salah atau bukan spam yang di, uh, model kita memprediksi benar, gitu. jadi akurasinya berapa? Akurasinya adalah si um, jumlah yang diprediksi benar ya, yang mana ini sembilan ya, dibagi dengan jumlah yang teman-teman prediksi ya, bagi 10 Berarti akurasinya di sini sembilan gitu. puluh ya mudah-mudahan jelas ya. Nanti di episode selanjutnya teman-teman uh, akan mendapatkan penjelasan terkait presisi dan recall ya, jadi kadang-kadang uh, sering dijadikan hal yang jadi bingung gitu ya karena akurasi aja nggak cukup ya buat kita menentukan sebuah model itu bagus atau enggak karena kadang-kadang gini apalagi misalkan ada uh, kasus yang imbalance misalkan um, kasusnya itu tentang fraud detection bisa dipastikan kalau fraud detection yang fraud itu nggak terlalu banyak, artinya biasanya 95% itu nggak fraud, 5% fraud, jadi kalau akurasi 95% ya dengan menebak semuanya uh, tidak fraud, ya tentunya akurasi 95% jadi teman-teman mesti hati-hati dengan akurasi, karena masih ada juga apa namanya sebuah parameter atau beberapa parameter yang lain yang teman-teman mesti pertimbangkan oke, okay, stay tune di uh, video selanjutnya bye